Relakan kepergianmu Meski berat ku melepasmu Terima kasih untuk semua Segala yang pernah kau beri untukku Yo semoga kau bahagia bersamanya yang kau cinta. Usah kau mendalikan perasaanku betapa hancurnya hatiku lama tinggal kekasihku bukan selalu merindukan dirimu ku sadari bahwa cinta tak harus memiliki Yang erat, jemari tanganku, bahagiamu, bahagiamu. Rindukan dirimu, ku sadari bahwa cinta tak harus memiliki.